Karena jemaat banyak yang dibodoh-bodohi kok. Mintalah hmm. apa saja maka akan diberikan kepadamu. Hmm. Oh gua klaim dalam nama Yesus. Benar, hmm. Padahal ya, lu ngerti konteksnya. Hmm. Dia hmm. gak tau Beritanya <laughs> Pecah kali weh. <laughs> ya gue benci ajalah kalau nama Tuhan dipakai buat gitu-gitu. Iya. Hmm. Ini youtuber lagi nyari subscribers kok ceritanya. <laughs> <laughs> Berjalan telanjang. Waduh. Menyampaikan firman Tuhan. Stanley Howe namanya. Oh, uh, cuman mukanya tuh lu tau lah pasti mereka. Mirip lu lah. Mirip iya, lu. Iya, dia jemaat mana tuh lu tau lah. Halo semuanya kembali lagi di Brave Talk Kok lumas banget sih yeah, Iya, gak, gak asik gak asik Udah kita aja yang pening <laughs> iya, ya, Udah pening lah Asik lo nah, Kita gak usah bahasa basi lagi ya oh, oh, Kalau misalkan kemarin yeah. kan masih di bahasa-bahasi tuh Masih di bahasa-bahasi ini tahu gak kalian ini dateng siapa? Eh, <laughs> masih sama Banyakan loh Teneh neneh Udah ada di thumbnail, judul yeah. ada Masih yeah. nanya eh, siapa nih si namunya nih? Ya, Pasti udah tahu dong Udah tau lah Andre Tunggal Tunggal Kasih tepuk tangan dong Terima kasih, terima kasih. Kita udah gantiin gembala kita kan? Iya. Yeah. <laughs> Menurut kita, ya masalah. Gembala, gembala kita kan kurang berani gitu. Per hari ini. Oh, kan? Per hari ini. Per hari ini. Cuma <laughs> <Per hari ini. laughs> yeah. sama-sama Andre. Per hari ini <laughs> tapi kontrak gue selesai sore <laughs> ini. Hahaha. <laughs> Diganti lagi. <laughs> Diganti lagi. Jadi buat <laughs> kalian yang belum tahu uh, kok Andre Tunggal itu siapa, hmm. kalian bisa cek langsung di Youtube. Tunggal itu markah atau gimana sih? Marga yang diindonesiakan Oh Tadinya apa ya? Tung? Marga Tung, T-H-U-N-G Oh bener, bener berarti. Ini. Oh bener kita menggilannya artinya Antung gitu ya? Iya oh. Gua dari Antung, Atun, tungtung, gue -tung. Gua udah bosan gua dibully oh. Sejak kecil Oh Pasti sering dapet kodian kayak Andri Andre Tunggal, <coughs> eh antar, ada Andre Bungsu gak ya? Ada yang kayak gitu ya Hahahaha Siap aja gitu kan? <coughs> Angsur bantulnya ya. Biasanya tuh Tunggal ganda Tunggal ganda, single itu organ tunggal. nah oh. yuk lanjut lagi. Nah, Lanjutin aja yuk. Selalu merasa asik tuh kalau kayak gitu di Tapi ya. thank you kopi koni ciwa ya. Oh iya. <laughs> enggak dong. Enggak dong. Kita kan enggak di gua. Enggak di endorse, enggak ya, di endorse. Ya, so. ada placement kayak gitu, Bro. Ya, Jadi tolonglah kalau ngelihat. ya Sama-sama ngerti aja lah sih. Sama-sama ngerti aja. Ini kan untuk kemuliaan Tuhan ya. ya. <laughs> iya. iya, iya, iya, iya, iya. Lihat Tuhan. <laughs> Gue mau bahas apa kita hari ini? Oh, kita bahas hari ini. Iya. Yeah. Apa tuh? Kira endorse kita. Bukan. Oh, bukan endorse. Tahu dari mana? sebuah <coughs> ajaran itu benar atau tidak? Tidak. Iya. Karena kan kecenderungannya adalah Ajar, ya kok. Itu, itu ajaran siapa nih? Iya ntar dulu nih. Oh, jelas ya. kecenderungannya adalah misalkan orang besar yang ngomong jadi benar gitu tokohnya. Tokohnya. Ya, ya, orang besar maksudnya orang besar itu siapa, siapa? besar, misalkan uh, besar, uh, betul. Uh, oh, <laughs> oh, oh. Kita kan di sini ngomong Iya gere, gerejanya ya, rananya, gede, gerejanya, gerejanya oh. bisa. Oh, berarti cukup orangnya. Punya cukup, masa. Iya, iya. Zaman sekarang gak harus uh, jumatnya banyak, bisa juga subscribernya banyak. Oh, Yo, iyo. seperti dia, dia juga. Makanya Maka dia, mau masalah. Makanya dua orang ini sih. Jadi kita udah cukup sini. kita cabut <laughs> sekarang. Iya, berdua. Kalau berdua aja. Enak bener loh. <laughs> <laughs> gitu, itu, itu itu jadi salah satu uh, keresahan dan fokus kita juga sih yeah. kok hari, hari ini gitu ya. Menanggapi kalau banyak statement dari Amba-amba Tuhan juga yang sepertinya kalau dipikir kok banyak ngaco nggak sesuai yeah. sama firman Tuhan. Karena jemaat banyak yang dibodoh-bodohi kok. Aduh. <tuk> <tuk> <tuk> <Yeah. tuk> Ini kan intro. Mungkin, mungkin lebih tepatnya jemaat <tuk> itu tidak sadar bahwa dia itu... <tuk> Mempercayai hal yang keliru. Iya. Kalau temennya dibodoh-bodohi ya kita nggak pernah tahu apakah orang niatnya. yang mengeluarkan statement itu niatnya membodohi. Oh. Atau Tapi kan enggak. dia memberikan kekeliruan. Hmm. Enggak. Dia tahu itu keliru kan? Akhirnya iya. jadi bodoh. Oh, enggak juga. Karena oh dia, dia ada ta tahu ya? Nah, dia nggak tahu. Dia tanya. Pecah kali, weh. Dia enggak tahu. Iya. Eh eh, seriously speaking, iya. seriously speaking. Gini gini gini gini. Gua gua gua berusaha untuk percaya bahwa ada hamba-hamba Tuhan yang Memang Ternyata. tidak tahu hmm. Tidak tahu ya Dan dia mempercayai hal yang salah Dan dia, dia ngomongin hal yang salah Kepada jemaatnya dan jemaatnya Akhirnya ikutin hal yang salah Astaga Dan mereka sama-sama salah Itu sama udah dipakai, episode satu Heran gue Kita jangan begitu bisa gak sih? <coughs> Lebih organik gitu loh <coughs> <coughs> <coughs> Kenapa musya Tapi agak? gembala kita, dia tahu gak apa yang dia lakukan? Gue takutnya dia juga salah guys Tau gak <coughs> sih Ujungnya jadi tangan jadi organik Oke oke oke jadi beneran nggak tahu tuh ada ya kok? Ada. ada ya, lah. Ada. Tapi ada juga yang memang memanipulasi, ada. Ada, ada. Menurut ya. kok Andre Tunggal nih, kebanyakan yang manipulasi atau memang betulan uh, tidak tahu kira-kira? Lebih baik gua mempercayai banyak yang gak tahu. Banyak yang ngerti Lebih baik oh, begitu Oh lebih Karena baik Karena itu sehat buat jiwa gue Oh tapi sehat. kenyataan di lapangannya? <coughs> uh, kan tidak Oh iya <coughs> Tidak <coughs> sehat untuk jiwa kita <coughs> <coughs> Tapi di ranah itu kan biasanya kan ya namanya uh, Misalkan pendeta atau hamba Tuhan yang besar kan punya tim gitu Kan mm -hmm. enggak Katanya ada tim doa syafaat Maksudnya adalah orang-orang itu kan enggak sendirian gitu kok yeah. ya. Di gereja kita yang belum banyak pun Pasti hmm. uh, Andre itu enggak kerja sendirian yeah. gitu. Dengan statement-statement yang ada Masa iya sih orang-orangnya terdekat apa semuanya menyetujui langsung gitu-gitu? Karena gue melihat ya, karena gue kan pernah dulu ada di gereja-gereja yang demikian. Gereja apa? Disclaimer, oh, enggak. <laughs> <laughs> disclaimer. Ya? Gue nggak bilang gue pernah ada di gereja demikian, berarti gereja yang demikian tuh, uh, yeah. oke, okay, keliru, sesat atau apapun. Hmm. Gak, gue nggak bilang begitu. Hmm. Tapi gue bilang gereja itu masing-masing punya stage-nya. Karena perkembangan gue sendiri nih, ada masa di mana kita tuh naif. Hmm. Ingat sih? Contohnya, nah, ketika contohnya. kita naif Enggak, aduh oke kok, terus Contohnya naif nih ya mahal, ini. Ini, mahal <laughs> ini Mau nampol tadi, <laughs> tadi, mau nampol <laughs> <laughs> tadi, tadi, tadi, tadi tuh Ih nah, gua udah pegang <laughs> <laughs> Cuman aku harus pelayanan <laughs> <laughs> Maksudnya naifnya kenapa kok? Naif itu gimana? <laughs> naif itu gini, kayak misalnya gini <clears throat> Lu, lu percaya aja waktu lu doa, lu percaya, lu imani, pasti lu dapet Itu kan naif kan? Iya Maksudnya kalau contohnya naif gimana kok? Ya contohnya naif itu itu Misalnya lu diajarin, lu berdoa aja dengan iman. Karena hmm. dengan iman nanti lu bakal dapet. Pasti dapet. Contohnya apa? Contohnya misalnya toko-toko yang berdoa Yusua, yang berdoa keliling uh, apa namanya tembok, tembok Jericho runtuh. Lu langkah dengan iman, doa dengan iman. Lu pasti dapet. Bisa pasti gitu ya. Itu kan buat gue itu masa e, naif. Ui, iya, iya. Kita pernah naif. Gue pernah naif. Hmm. Gue pernah jadi jemaat yang masih remaja, yang percaya telan bulat-bulat perkataan hmm. pendeta. Ya kepengen punya mobil apa terus suruh tumpang tangan Iya, iya. suruh lu pegang-pegang gitu Sama Untungnya gua gak ada doa mobil pegang-pegang Gak ada Gak ada bro dia, dia ngomong sama <coughs> Sama apa tadi? Sama kan? sama, sama apanya apa? sama maksudnya Sama sama apa Pernah denger itu oh, Siapa? Siapa? Siapa. Nger -nger. siapa? Lupa, lupa, lupa Oke okay, okay, lanjut ya Itu oh, pancingan Itu pancingan itu pancingannya Jadi maksud gua tuh gini Ada orang yang kekristenanya tuh naifnya gak bertu... gak... gak... gak... gak... sembuh Oke Ngerti gak maksudnya? Karena memang di dalam gerejanya dibiasakan untuk menjadi naif okay. dan dikondisikan bahwa khotbahnya gayanya, kepemimpinannya itu membrainwash hmm, jemaah membrainwash jemaat ya. Mungkin kata brainwash terlalu vulgar ya. Enggak sih, kalau <laughs> menurut saya. Enggak. Ya. Ya. Uh -huh. Itu bahasa yang kita paham hari menurut ini. Menurut saya ya. itu bahasa yang cukup saintifik ya, mm, saintifik. Brainwash. Emang ada istilah banget sih brainwash. Brainwash ]nya. itu artinya begini, lu cuman membuat jemaat lu berpikir satu-satunya kebenaran hanya itu. Oh. Dan lu memanipulasi. Hmm. Oke. Okay. Belum tentu pemimpinnya juga mau memanipulasi. Okay. Poin gua tadi, pemimpinnya naif gitu loh. Yeah, yeah, yeah. Bisa jadi, yeah, tapi yeah. Gua enggak menutup kemungkinan ada yang memanipulasi. Ya, betul, ada, tokoh, hmm. toko, ada toko. itu ada. ada, ada dan toko. dan gua biasanya kalau terhadap kayak gitu gua keselnya minta ampun. Hmm. hmm. Itu bisa ngelahirin intoleransi enggak sih sebetulnya? Di mana tuh? Maksudnya prinsip-prinsip prinsip lain. Itu. Prinsip. Iya, karena prinsip gua ini udah pasti kalian salah. Lalu fanatik itu namanya. Yeah. Gini, betul. Kan? Fanatik itu apa sih kan biasanya orang-orang bilang gini, "Lu fanatik, lu fanatik, fanatik itu apa?" Wah, dia, dia agamanya kuat, dia fanatik, itu salah. Hmm. Karena agama kuat dalam def, da dalam definisi agama kuat itu apa? Lu rajin berdoa misalnya lu rajin ke gereja, Oh itu agamanya kuat kan biasa bahasa orang tua kita dulu-dulu kan yeah, yeah. terus dia mereka bilang, "Eh, oh, itu lu fanatik, kalau lu beragama gak usah fanatik enggak, definisi fanatik tidak pada lu rajin melakukan misalnya kegiatan okay. agama lu, enggak yeah. definisi fanatik tuh ada pada lu gak ngerti itu buat apa tapi lu lakuin oh. lu gak ngerti tapi lu ngotot, oh. itu fanatik kayak tabur garam gitu ya <coughs> waktu garam. camping Tabur garam. Oh my god. Gak ada uler. Huh? Gini, gue langsung ngomong aja. Tabur garam ada gereja-gereja tertentu yang menyuruh untuk tabur garam. Uh. Oh, oh, gue udah ketip itu. Itu termasuk tindakan fanatik dong berarti. They don't know what apa. yang yeah, Ya, the purpose-nya kan gak jelas gitu. Iya. Ketika tindakan tabur garam itu dilakukan untuk istilahnya tuh, oh ini kebenarannya begini. Buat gue itu udah kacau deh. Hmm. Bahwa memang Tuhan suruh untuk tabur garam buat gua ngapain juga tabur garam ya. <tuh> <tuh> Tapi itu itu itu ada dari sudut uh, jemaatnya atau orang-orang yang gitu mereka kayak mempersilahkan diri nggak sih untuk sebenarnya ditanam dengan tabur garam. Iya juga. Gini-gini, ada ini ada hubungannya. Gini ya, gua mengajak teman-teman untuk teman-teman yang sikan podcast ini pasti udah mulai nyerempet-nyerempet nih pikirannya. Oh, ini pasti ke sini, ini pasti ke sini. Udah nah, gini deh. Kita mesti ngakuin bahwa somehow ada kekristenan yang pernah menjadi bagian dari kekristenan kita, bahkan sampai hari ini itu adalah kekristenan yang modelnya tuh suka melakukan hal-hal yang nyeleneh. Hmm. Buat gua, buat gua, orang-orang yang melakukan Aduh. hal nyeleneh itu biasanya uh. tuh gini. Wah, tapi itu kan dulu. Misalnya nih, uh, Yeheskel pernah berjalan telanjang Waduh. menyampaikan Firman Tuhan. Uh. Misalnya Elia pernah berdoa minta api turun dari langit. Iya kan? Daud menari itu, telanjang Daud, ya lu ingat telanjang mulu lu ingatnya <tuh> <tuh> Jadi poinnya gini, ada kejadian-kejadian yang memang pernah terjadi di Alkitab hmm. Which is, itu memang benar terrecord, Tetapi itu bukan berarti harus kita ulang di masa sekarang, kenapa gue berani bilang begitu? Kalau teman-teman perhatikan itu adalah satu yang namanya kayak semacam tindakan kenabian atau profetik Tindakan profetik itu dibutuhkan di perjanjian lama kenapa? karena masyarakatnya belum maju seperti kita sekarang yeah. hmm. tindakan profetik itu dibutuhkan untuk apa? karena mereka itu butuh figur atau mereka butuh sebuah hal yang extraordinary oke okay. sehingga tindakan profetik kenabian mengutuk ini, membuat ini dan api turun dari langit, laut terbelah dan sebagainya itu tuh membuat mereka tuh akhirnya menarik perhatian mereka dan mereka mau untuk ikut hmm. tapi ketika lu, lu coba bayangin ya ketika Orang Kristen hanya berputar-putar pada tindakan profetik itu doang Tanpa hmm. mengalami pertumbuhan iman, lu celaka, kenapa gue berani bilang begitu Bangsa Israel kurang mujizat apa gue tanya yeah. Kurang mujizat apa? Mereka keluar dari tanah Mesir uh, Tiang awan, tiang api Laut terbelah, makan mana yeah. Kurang mujizat apa? Sekarang gue tanya, mujizat menjamin bangsa Israel taat pada Tuhan atau enggak? Enggak Enggak, enggak loh itu loh celakanya. Celakanya kekristenan kita kalau kekristenan kita selalu berpusat pada hal-hal extraordinary. Hmm. Tanpa kita tuh melihat hidup kita tuh kan sebenarnya gini, lu jujur hidup kita tuh ordinary atau extraordinary? Ordinary And ordinary storyteller. Lu bayangin lah. Ordinary Or, Hidup kita tuh ordinary, ordinary. kan Halo guys balik Oh lagi. Ini, ini maksudnya guys, dari ya. Alkitab juga Al Al Alkitab ini Alkitab iya Alkitab visioner <laughs> <Alkitabia laughs> ya visioner <bang>. ya, <laughs> <laughs> ya. ya Hidup kita tuh sebenarnya kan ordinary Biasa-biasa Dan biasa. hidup kita tuh sebenarnya dalam menjalani keseharian Sesungguhnya tuh yang Tuhan inginkan adalah ketika engkau mengasihi Tuhan sampai pada hal yang biasa-biasa Bukan lu soal berpusat pada yang extraordinary melulu yeah. Nah, celakanya adalah gereja-gereja ini selalu mengeksploitasi hal-hal yang extraordinary Tanpa membuat jemaatnya bertumbuh lagi Ya udah muter-muter di situ aja oh. Nah itu yang gua bilang tadi jemaatnya itu naif oh. Kekristenannya tuh naif, gak bertumbuh Tidak Karena relevan gitu kok Gak relevan, yeah. lu kayak hidup di dunia lain gitu yeah, loh Iya, iya, iya Gitu, kalau yeah. buat gua karena lebih mudah percaya begituan sih sebetulnya daripada percaya bahwa lu harus mengembangkan hidup lu lebih lagi kan? Yeah. lebih lu ini aja kan lebih juga, seru lebih seru, seru. Yeah. lebih seru tapi <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> menurut menurut saya ya, eh. hal ini terjadi itu karena menurut e. saya tuh bagian dari pendetanya tuh cuma percaya itu mama putih mereka tuh nggak percaya ada abu-abu di tengah-tengah. ambil contoh gini deh katakanlah ini nggak membenarkan ya gue mau membenarkan rokok atau membenarkan vape ya kita katakanlah vape atau rokok hmm. pendeta bilang itu nggak boleh merusak bait alas segala macam tapi kita melihat eh, postur Pendeta yang ngomong juga, sepertinya tidak sehat postur Anda. <laughs> Bukankah Anda juga sedang merusak tubuh Anda? Hai Anda, ya. all you can eat itu juga merusak eh, baik iya, Allah. Iya, aduh. Makan aduh. mewah juga betul, merusak betul, baik Allah. Kalau misalnya... Minta perpuluhan juga kan merusak kantor ah, jemaat. Luar konteks nah, itu bos. Ya. Bos, bos sorry, sorry, sorry. kita ngomong baik Allah dulu. Sorry, offset, ya, offset Oh iya, itu lagi <laughs> itu. Sorry, sorry. Oh, itu, bro. Iya, sorry. Mengendalikan itu. Sorry, sorry, sorry. Ya maksudnya kayak... Dia ngomong, lu ngerokok nggak sehat tapi hmm. lu makan babi yang lemaknya luar biasa banyak dan apakah itu sehat buat diri lu? Ya jawabannya udah pasti enggak dong Eh gua gua uh, imbangin dengan olahraga Ya emang yang ngerokok dan yang nge e, Bukan berarti bener ya maksud gua ya Tapi e, maksudnya adalah Kenapa kita harus ngakimin si perokok dan si orang yang ini Di sana? Ya. lu sendiri aja juga nggak sehat Itu kan sebetulnya jalur abu-abu kok kalau kayak gitu hmm. Iya kan? Iya, jadi gini it, Itulah kekeliruan Kristenan hari ini, jadi kita tuh hanya tergantung pada pemimpin agama ngomong apa iya yeah. waduh itu celaka loh ketika seorang pemimpin agama membuat jemaat yang ikutin dia atau ngedengerin dia itu mempercayai 100% bahwa apa yang dia katakan benar dan hmm. harus itu yang paling benar Menurut gue lah pemimpin agama itu keliru. Astaga. Gagal. Do, aduh. Oh iya, sorry, sorry. <laughs> itu episode 1 dong. Cari Gak yang tadi lain. Kaget, kaget. Cari yang lain. Kaget, kaget, kaget. Dia diem, kaget, kaget. Ya lagi mikir kata-kata apa yang bisa kaget ya. Astaga. <laughs> Astaga. Kaget, kaget. Begitu dong, Pak kaget. Sorry, sorry, sorry. Berarti kalau gitu nyambung kok ke topik yang mau kita bawa hari ini ya. Sebenernya ya, tadi ya. Kalau yeah. Ajaran-ajaran nyelene. Ajaran, ya. ajaran. Ya. Kalau gue sih pengennya pakai kata sesat ya. Oh waduh. Eh, uh, jalannya itu kurang kurang uh, ekstrim buat lo. Kurang ekstrim, kan menurut gua agama itu kan benar dan tidak. Oh. Gitu. Jadi kalau misalnya okay, nyone kan berarti iya dong. Okay. Iya, berarti enggak oh. susah. Yeah, susah yeah. itu. Iya. Yeah. Hmm. Ada satu pendeta namanya Kenneth Copeland kok di luar, luar negeri ya. Tapi di Indonesia stok gua ada ada juga lah. Yang luar. <laughs> Bro, <laughs> ada yang kayak gitu. <laughs> <Adalah> <laughs> yang ada lah kayak sini. Oke, kita bahas dulu Kenneth Copeland-nya. kenapa dia kenapa dulu, dia kenapa dulu. Jadi Kenneth Copeland kan eh uh, sesuai katanya yang firman Tuhan katakan dia dapat sebuah ilham dari Tuhan hmm. bahwa dia itu harus uh, dibeliin private jet Waduh. karena Tuhan bilang dia itu nggak boleh naik pesawat sama orang-orang uh, biasa lainnya yeah. karena itu setan katanya setan jadi Badis. dia harus yeah, yeah. Keren. naik private jet kok kata itu suara Tuhan hmm. dan jemaatnya nyumbang untuk beliin private jet hmm. dan kebeli ya kebeli gak sih? Ya kebeli dong yeah, Manuel eh dia tuh di Amerika Indonesia nah, aja punya mention, Bro. Gimana iya. iya. yang di Amerika? Pasti private jet mah. Gue gak mau kepancing, gue gak mau kepancing. Dan buat kalian yang belum tahu kasusnya pendeta itu, <laughs> kalian bisa langsung ke Detektif Aldo tuh dibahas di sana. Jadi biar gak, <laughs> gak, gak, gak. Nanti baru pembahasan teologinya ke Koandria tuh enggak. Oh iya, ini single oh aja, iya. single ke sini aja. Ini <laughs> <laughs> single ke sini aja <laughs> <itu>. ya. Jadi <laughs> saya masuk prem enggak apa-apa. <laughs> uh -uh. Yang mention kok jadi mikir siapa ya? Gimana <laughs> <laughs> <laughs> <Yang> mention? Oke, lanjut. Gimana? gitu kok jadi kan sebenarnya nah jadi kan kita harus berpikir dong kira-kira hmm. apakah itu benar message dari Tuhan atau bukan cara kita kira karena kontri tadi bilang akhirnya kita mentuhankan si hamba Tuhan hamba Tuhan itu hmm. sebenarnya sih gak hamba Tuhan juga ya cuman intinya <laughs> ya dia ya akhirnya itu pemimpin, pemimpin, ya. ya. ya, ya, ya, ya. pemimpin agama pemimpin agama pemimpin agama cocok itu <laughs> pemimpin agama dan kita akhirnya harus nurutin semua perkataan dia gimana cara kita bisa mendifferentiate ini benar atau enggak gitu? Uh, minta private jet, si pecah tuh minta private. Jet. <laughs> Gimana bapak? <laughs> si pecah. Gua mulai dengan sebuah statement yang gue pikir membuat kita harus berpikir. Waduh. Ketika kita nggak bisa bedain mm -mm. perkataan pemimpin agama itu dari Tuhan atau tidak, berarti something wrong with our relationship with God. Sesuatu ada sesuatu yang salah atau ada sesuatu yang yang harus jadi whole. Ada missing link antara kita sama Tuhan. Sorry, berarti ini jemaatnya dong? Jemaatnya, hmm. jemaatnya. Eh. Oh. Gue bukan mau menghakimi bahwa, "Oh, kita sebagai jemaat lu berarti lu semua lupa deh, jauh dari Tuhan. Enggak, gue enggak lagi, enggak, enggak mau bilang gitu." Tapi maksud gue tuh gini: sebenarnya kita bisa mampu untuk membedakan suara, uh, pendeta itu ketika dia klaim ini. Beli private jet dari Tuhan, kita bisa bedain kalau kita punya hubungan yang baik sama Tuhan. Hmm. Hubungan yang baik itu, gue lagi enggak ngomong tentang gini: lu, lu ibarat lu komunikasi, lu komunikasi sama pasangan, misalnya. Hmm. Komunikasi lu bisa dikategorikan sebagai komunikasi yang sehat, atau komunikasi yang pada permukaan aja, lu setuju gak? Jadi, komunikasi kita tuh bisa growing, atau komunikasi kita tuh ya cuman main-main di situ aja. Eh lu ngapain lagi pada makan? Eh, lagi makan gak? Udah makan gak? Udah tidur belum? Kita komunikasi muter-muter itu doang, gak bertumbuh. Itu komunikasi sama halnya dengan Tuhan gue pikir. Komunikasi sama Tuhan itu harus menjadi komunikasi yang bertumbuh, bukan hanya sesuatu yang hanya sekadar kita cuman ngelakuin kegiatan-kegiatan agama kita mm, mm, mm. Nah, selama ini yang gue lihat banyak orang Kristen cuman bertumpu pada ngelakuin kegiatan agamanya Oke okay. Pergi ke gereja, dengerin firman Yaudah, ritual, gitu Ya udah cuman gitu doang ritual-ritual aja okay. Tapi gak nggak benar-benar melatih dirinya untuk berpikir Melatih dirinya untuk menguji segala sesuatu Memuji, da dari ya. Tuhan atau tidak Kita belum ngomongin gimana cara bedainnya ya Cuman gue Akhirnya gitu pemimpin agama tanpa sadar memanipulasi Sadar gak sadar ya mm. Memanipulasi jemaatnya untuk kepentingan pribadinya okay, okay. dan itu berbahaya banget. Berarti itu area abu-abu lagi dong sebetulnya. Hmm. Kita kecelenya di area abu-abu terus menurut gua. Hmm. E hmm, gini masalahnya adalah pemimpin agamanya itu sudah mengangkat dirinya tuh jadi kayak nabi gitu loh. Iya jadinya yeah. kelihatannya itu bukan itu kelihatannya. Jadi putih. apapun yang Kalo dia ngomong ya udah pasti benar tuh. Bicari iya nggak iya. iya, sih? Cari penbenaran lah untuk itu. Enggak ketika ketika dia dapat pesan sesuatu dari Tuhan dia sampaikan, kan? nah once begitu dia enggak dapet, dia kayak merasa oh. apa nih?" Masa gua enggak dapet lagi? Nah, nyari-nyari hmm. -nyari sendiri ya. Oh gitu nah. ya? Nah, kemarin malah aja. menurut saya, menurut gua ya, bahayanya adalah ketika pemimpin agama itu udah gak bisa bedain lagi suara hatinya sama suara Tuhan. <laughs> Wah, <Wow. laughs> Kenceng banget kita lu, kenceng banget kita lu nih, <laughs> Gak ada sih di Indonesia ya peka, peka Gak ada ya, ya nggak ada ya, Gak ada, semua pasti pakai pakai kupingnya. Gua <gir> rasa itu tomb yang bagus, Gak ada Gak di ada. Indonesia. Gua dengar dengar, kalau ada ada paling cuma kekandri doang kembali kita yeah. <coughs> paling <di> S &S <coughs> or, ya, paling aman di Indonesia ya, paling aman. Karena kenal kita ya, gue dengar dengar bahkan kesetuan dikasih dikasih lewat DM katanya, lewat DM katanya, dari Instagram. Menurut Koko nih. Itu ada hubungannya gak sama masyarakat Indonesia yang demen klinik? Setuju. Apa tuh klinik? klinik. Setuju. Apa apa ajaib gitu kesannya Oh, iya. oh iya, iya. Jadi okay. masyarakat Indonesia itu masyarakat spiritualis. Iya. Hmm. Hmm. Yeah. Itu keunikan Indonesia loh. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Jadi masyarakat Indonesia itu sangat percaya akan hal-hal yang spiritual metafisika, hmm. dukun, apa hmm, iya, iya. lu liat deh? Nah, itu ada ini ya? ada, ah, ada spiritualisme. Ininya kan psikologinya apa? pernah bahas deh. Hmm. dia tuh menganggap uh, yang cepat aja dah, yang cepat aja spiritualis itu sebenarnya. Emang gitu sih ya, sebenarnya. Ya? Hmm. Masuk Papa dalam kategori gitu. itu. Yeah. Jadi jadi memang masyarakat spiritualis tuh itu jadi karakternya orang Indonesia. Jadi apa-apa hmm. selalu dihubungkan. Misalnya gini. Lu misalnya hari ini lu lu berasa sorry nih, gua pakai kata ini. Lu berasa sial aja di kantor. Oh. Lu berasa apes lah banyak, hmm. apesnya banyak, yeah, yeah, terus lu mikir, gila. Pasti gak perpuluhan. Gua lupa do. lah Kayak gitu kan masalah lu kan. Betul, betul, yeah. itu sebenernya tadi are kesana. <laughs> <laughs> Cuma lu si kuantrenya dia mau ke kiri. Oh, gua mau yeah, puter yeah, yeah. dulu. Oh, dia, yeah, yeah. dia mau ngatre, nanti ah. yang enak gitu. Terus akhirnya pemimpin yeah, yeah, yeah. agama mengeksploitasi rasa bersalah itu, tuh kan oh. lu kurang ini. Akhirnya langsung nyambung, oh. kenak tak gitu. Cocok nah, kok. cuman gua sangat percaya bahwa... Uh, Memang itu karakteristik orang Indonesia secara umum, tapi gua percaya mas, orang muda hari ini tuh udah gak begitu. Makin banyak yang pikirannya tuh makin matang. Pinter gitu pinter, ya. Pinter. Mm -hmm. Gak naif gitu. Iya, ya iya. gue bilang itu naif tadi itu kayak gitu, iya. gitu. Hmm. Kadang jadi keblinger juga kadang kalau udah kepinteran ya gue. Hmm. Iya. Iya, iya sih. Kalau terlalu pinter, kadang-kadang gini, kita tuh terlalu percaya diri dengan kepinteran kita, padahal iya. kita tuh gak pinter-pinter Betul amin. Betul, Nah, iya. Logika pikir kita masih salah yeah. gitu iya. loh. Iya, iya. Kan banyak nih, kok, lagi belakangan gitu ya di, di TV, di media gitu ya, dari uh, pemimpin agama seberang juga banyak banget. sebenarnya kasus-kasus yang uh, mereka berbuat, tapi hmm. kenyataannya di kita juga ada. Iya, gitu. iya, iya, dan kan banyak, bukan ada. Iya, Duh. iya, banyak, juga. tapi gak di Indonesia kan? Enggak dong. Di Indonesia, oh, di Indonesia, di Indonesia, ya adanya di Kelapa di <laughs> <laughs> maksudnya itu Indonesia, di Indonesia, Kadang-kadang dia bukan harusnya minta duit parkir dia minta. Orang dia siapa? Iya iya iya. punya sudi, kotor do -do. nyapunya. Nyapuannya <tuk> <Samaya> ya. <tuk> <tuk> Oke. Okay. Jadi jadi jadi sampai mana tuh? Jadi kayak kita tahu sebenarnya gitu. <tuk> apa yang dia lakuin ya, atau ya. tuh gitu masuk ya. Kadang tidak masuk akal ya. Tapi waktu dia memberitakan kebenaran itu gitu. Ya, gimana? Gimana tuh, kita mestinya sebagai orang yang tahu misalkan aldo gitu pas lagi dugem gitu ketemu sama misalkan Pak siapa? <laughs> ah, siapa? siapa Siapa siapa? Lah, misalkan ke so, <laughs> gereja gitu. <laughs> pas hari minggunya eh dia yang khotbah. Eh dia khotbah gitu, yang gitu. lucu lagi. Iya <laughs> kan? <laughs> <laughs> lucu <laughs> lagi. Lucu <laughs> lagi. Nah, aku punya, gak punya duit <laughs> kan. Nah, <aku> punya <laughs> <yang gak laughs> duit, lucu lagi gitu loh. Gitu, gimana kita? Mungkin. Gimana kok? Atau kasus atau berapa kasus yang memang ternyata udah terbukti melakukan pelecehan seksual gitu kan? Iya. Kita apakan kok perkataan dia sebelum-sebelumnya itu? Iya, kita apakah? Gini-gini. Maksud gue, kayak harus mulai dari start dari kelas nol oh, lagi dong. Maksudnya kayak kayak, ah selama ini yang lu bilang ajaran semua salah ini. bohong nih. Berarti. Tidak dengar dari Tuhan yeah, harusnya yeah, gitu. Iya, uh, yeah. uh, nah. uh, buat buat teman-teman mungkin yang nonton kayaknya kok kita belak belakan banget ya karena ngomong. Menurut kita mesti diangkat yang begini. Ya, kan? gitu. karena, karena ada. Mau, ya, karena gak ada. ada. Iya. mau gak mau. Mau, mau gak mau. Iya. Karena kayaknya menurut gue sekarang kan zamannya terbuka. Lu nggak bisa menutupi apapun. Betul betul. Setuju. Jadi menurut gue gini. gua memahami pertanyaan ini nih adalah pertanyaan yang muncul karena rasa kecewa. Misalnya rasa, rasa kecewa karena pemimpin agama yang gua kagumi atau pemimpin agama yang sejak dari kecil ini pendeta gua misalnya ini adalah orang yang kemudian ternyata mengecewakan. Hmm. Gue memahami rasa kecewa itu, gue memahami rasa rasa rasa marah gitu kan harusnya pemimpin agama gak begini. Tapi begini gue cuman mau kasih tahu sama teman-teman bahwa semarah marahnya kita kepada hamba Tuhan tersebut kita pun tahu bahwa kalau kita jadi posisi dia belum tentu kita melakukannya lebih baik. Yeah. Dari dia, or even kita melakukan lebih baik, pasti ada aja orang yang kecewa sama kita. Hmm. For sure, semua manusia itu berdosa, jatuh dalam dosa, bisa melakukan dosa, termasuk pendeta dan hamba Tuhan. Even bahkan pendeta itu adalah kelompok yang paling mungkin itu berada dalam kehidupan yang kelihatan kudus tapi ancur, karena dia mau nggak mau harus munculin dirinya sebagai seorang yang kudus. kudus. Yeah. Pakai moral juga sebetulnya kan? Iya, dan dia itu either dia sengaja nggak sengaja tapi dia dia harus menutupin kan, hmm. gitu loh. Jadi poin gua adalah, oke okay, lu kecewa, oke okay, tapi kalau lu pikir-pikir lu jadi dia, lu bisa lu belum tentu lebih baik, or even lu lebih baik, tapi pasti ada orang yang kecewa Apabila juga. Pasti kita lu. bisa lebih kaya. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> itu hal pertama ya. <laughs> Emang <gak> lebih baik, <laughs> orang lebih bobrok. <laughs> Itu, itu hal pertama gue paham rasa kecewa lu yeah. tapi rasa kecewa lu itu bisa lu lu sadar bahwa ya akhirnya lu bisa terima kejatuhan manusia dalam dosa hmm. tapi yang kedua yang gue pengen kasih tahu adalah mau sebobrok bobrok orang tersebut ya gue berharap nggak bobrok amat ya gue berharap pendeta itu nggak bobrok amat ah, tapi kan lu juga tahu kok <laughs> <laughs> tapi kan kuantre tahu dia bobrok kan? <laughs> <Gimana laughs> tapi gini tapi lu marah sorry gue potong marah nggak ketika Gue marah, okay. Gua marah karena gue sebagai seorang yang juga berada di, di area yang sama, dan hmm. ini merusak citra kita kan, yeah. merusak ibaratnya tuh merusak pasaran kita. Apalagi udah masuk berita nasional gitu. Uh, iya, iya, iya, iya, ini betul, merusak iya. citra kita dan gue benci, gue benci dengan kemunafikan, gue benci dengan, dengan ya gue benci aja lah kalau nama Tuhan dipakai buat gitu-gitu. Yeah. Hmm. Tapi gini, menurut gue gini, Maupun meskipun siapapun dia, buat gua kebenaran itu kebenaran. Oke, okay. gitu kita tuh mesti dewasa juga loh. Jadi orang kita, oke okay, kita marah, tapi marahnya lu tidak membenarkan sikap kebodohan lu. Oke, okay. lu marah boleh, tapi bukan berarti segala lu gak, nggak nggak berarti membenarkan lu membabi buta, membenci dia, termasuk lu membabi buta, membuang segala sesuatu tentang dia. Dia itu cuman alat loh, lu ingat. Ketika dia menyampaikan sebuah kebenaran, kebenaran itu adalah kebenaran hmm. Terlepas siapapun yang menyampaikan Kalau gue selalu bilang analogi gua adalah Tukang becak ketika ngomong Nah, jaga kesehatan, itu kebenaran hmm. yeah. Kebenarannya adalah lu mesti jaga kesehatan Misalnya, hati-hati di jalan ya, itu kebenaran hmm. Ya, siapapun dia yang menyampaikan Itu kebenaran, lu terimalah kebenaran Lu pisahkan sama siapa yang menyampaikan Kalau buat gue gitu yeah. Nah, catatan gua paling adalah kalau misalnya teman-teman berada dari berada pada gereja yang mungkin mengalami yang kayak gitu, lu kecewa hmm. sama sama sama pemimpin, lu mungkin harus menggumulkan untuk kembali menata ulang kerohanian lu, menata ulang. Selama ini lu bertumbuh nggak di gereja yang di gereja tersebut? Sekarang lu tanya indikatornya apa bertumbuh? Iya gak sih? Iya. Yeah. Indikatornya apa lu bertumbuh? Indikatornya tuh pertama adalah lu secara hidup lu makin berkualitas nggak, makin bener. Hidup lu makin bener gak, atau hidup lu makin nggak ada gitu-gitu aja tuh? Kayak itu, itu refleks, itu udah refleks. Misalnya lu secara uh, Apa kebenaran, pengetahuan akan firman Tuhan lu makin dalam atau nggak, atau lu cuman gitu-gitu aja? Gua menemukan ada terlalu banyak orang-orang Kristen tuh yang hanya menjadikan kekristenan dia tuh sekadar uh, ritual agama, nggak ada pertumbuhan, nggak ada gak ada perubahan karakter, nggak ada apa namanya nggak ada pemikiran yang lebih seperti Kristus karakter lu nggak seperti Kristus kalau lu nggak ngalamin perubahan-perubahan itu lu nggak ada komunitas yang baik di gereja better lu pindah hmm. oke okay. better lu pindah kalau dari gua sih berarti itu bisa sama aja kayak orang manapun yang membagikan kebenaran Tuhan kita nggak bisa ngeliat backgroundnya maksudnya atau gimana background itu perlu Background itu perlu. Maksud gue gini, gue bukan bilang berarti gini. siap ah Kebenarannya itu seperti apa? Uh, berarti kita nggak usah lihat backgroundnya apa. Kita tuh bisa melihat otoritas seseorang menyampaikan firman itu berdasarkan background track record dia. Otoritasnya seperti apa? Maksud gue gini. Waktu lu dengerin seorang pengkhotbah, better for me kalau buat gue adalah lu periksa dia ini sekolahnya di mana. Dia ini sejauh apa track record pelayanannya? Kalau menurut gua, perlu untuk dicek supaya apa, supaya membuat kita tuh feel safe ketika kita dengar hal yang baru dari dia. Ini bener apa enggak ya? Hmm. Kalau dia otoritatif, orangnya cukup berbobot, mungkin kita bisa terima dulu, terus kita mesti uji lagi. Hmm. Kalau buat gua ya hmm. gitu, Is tapi once again, gua sangat percaya bahwa please jangan mengkultuskan tokoh agama siapapun, hmm. jangan kultuskan jangan anggap bahwa apa yang diomongkan pasti benar hmm. uji lagi termasuk Gembala sendiri gitu, iya, gitu. Iya. maksud tuh Andre hmm. oh, oh, iya bener, iya iya benar-benar benar-benar kok berarti kalau misalnya kayak gitu ya kan ada pendeta-pendeta yang kalau tiap hari Minggu kan kadang suka ngomong saya dengar dari Tuhan gitu. Aduh saya dengar dari Tuhan, kenapa yang ngomong sama dia? Hmm. Kenapa yang ngomong sama gue langsung, <laughs> kan? kan kita sama rata, <laughs> <laughs> kan kita sama rata sama rasa nih. Bapak nah, yakin pak? Cuman <laughs> oh, dia bilang ke saya iya, sih orang. Pas bapak ngomong saya khawatir saya justru enggak <laughs> tenang saya. Sering terjadi itu. Ngomong sama dia nih kok, tapi ternyata pada kenyataannya sebenarnya ternyata dia udah kena kasus kriminal. Atau paling gampang analoginya kemarin pas pandemi. Hmm. Hmm. Ada banyak gereja kan yang percaya bahwa Kopi itu tidak ada katanya Indonesia ada kayak lupa lupa saya juga semoga uh, bukan di Indonesia. Uh, eh Intinya <laughs> sampai makanya bilang kayak kopi itu nggak ada segala macam sampai mungkin melakukan uh, kontak fisik pipi kanan pipi kiri dicium gitu. Bahwa kopi enggak ada kita akan tetap gereja tapi ujung ujungnya Tuhan lebih besar dari betul. COVID. Waduh Tuhan lebih besar dari kopi ya, jelas jelas. itu Tapi Bapak juga gak perlu ngomong ke saya. pak. Saya, saya juga tahu, tahu pak ini cuma COVID virus kayak pak. cuma segini pak iya ini segini pak Kopit. <laughs> Yang gede koper pak, kalau koper kecil. <tuk> ya. <tuk> yang gede koper pak, koper L. <tuk> nah, itu se sebenarnya gimana kok pandangan ko Andre pas dengerin kayak gitu. Karena bagi kita-kita kita yang rasional yang percaya sama keadaannya pada saat itu, ini kita merasa bu, ini pendeta sakit jiwa nih menurut gue. Dan sama, pada akhirnya? Iya, sama pilih, kayak Kenneth Copeland, itu gue tadi udah kirimin videonya juga. Saat beliau itu teriak, uh, covid go away, teriak-teriak gitu. Hmm. Ditiup hmm. sama dia. Matanya katanya. ngelotot. Uh -huh. melotot matanya ya, melotot, Gila Ditiup, katanya ya. sampai hilang tuh covid. Si tiup tuh dia tua, si tiupnya tiup, pasti kan si pelan, si <laughs> tiup, <laughs> si tiup lagi. pasti kan pelan tuh tiupnya, <laughs> nah itu kan berarti bisa dikatakan gak mungkin dari suara Tuhan dong kok Mereka suruh ngusir COVID gitu Tentu sekali, itu bukan suara Tuhan, tentu sekali, makanya kan gue bilang tadi, mereka itu bisa jadi mereka tuh ngalamin delusi Udah, hmm. wah, Iya loh serius wah, wah, Akhirnya ketika, percaya dengan apa yang mau dia percayain gitu iya. Gak, bukan even bukan apa yang mau dia percaya, makanya tadi gue bilang suara Tuhan sama suara suara pikiran dia hati dia sendiri itu dia nggak bisa bedain. Oke okay. orang berdelusi punya pengikut tuh bahaya banget loh. Bahaya Berarti, banget. Hmm. Lo banyak well tapi jet pula ya. Pencung lagi, terbangnya. Aduh. <laughs> Tapi masalahnya kan gini, jemaatnya juga kayak kasih kuasa untuk dia tuh. Iya. Nah ya, itu iya. dia. Iya, itu bro. Ketika jemaat itu betul-betul mengeluhkan elu-elu itu mm. akhirnya muncullah mm. megalomania, betul. muncullah delusi yeah, dan yeah. sebagainya. Dia makin percaya diri dia ini nabinya Tuhan. Celaka oh, iya. deh. Iya, oh, gitu. Celaka deh, kayak gitu. Tapi menurut gua juga pendeta juga mempunyai beban yang berat sih. Kalau misalkan kita ngomong seniman ya, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, seniman kan istilahnya butuh uh, insight ya. Bukan, bukan insan, maksud gue uh, kalau lu ngelakuin sesuatu yang uh, salah orang bisa, bisa bilang Lu karyanya dong, jangan yeah. lihat liat dia kehidupan kayak gimana, pendeta gak bisa begitu tuh Betul Pendeta, pendeta, mm. studio, uh, pendeta itu salah koral. satu profesi yang mengharuskan seorang dia itu harus secara hidup Dan apa yang dia sampaikan selaras iya. hmm. Itu tuh gak bisa begitu tuh Jadi seorang hamba Tuhan, pendeta tuh memang gak mudah Gue ngalamin kan, dan gue juga bergumul juga soal hal itu Kalau gue bilang sih ya Nah ini sekarang masalahnya begini, uh, gue gua pengen ngomongin soal masalah dari tadi kan kayaknya teman-teman ngomong tuh, pendeta ngomong gue denger suara Tuhan, dengar suara, suara Tuhan, menurut gue suara Tuhan tuh gak ribet kok, lu cari di Alkitab itu suara Tuhan, Selesai. udah, lu ngapain mesti cari-cari kemana-mana, lu pergi ke pojok rumah, lu dengerin Tuhan ngomong apa sama gue. Kan kesannya eh, uh, ini kok, featuring eksklusif, eh. eh. itu featuring itu. Spiritualis <tuk> lagi kan. Iya, iya, iya. Tapi kesannya eksklusif, dari hanya dari saya nih gitu. <tuk> Kan keren. Iya, ya. terus kayak jadi latah gitu loh. Enggak nggak boleh, nggak boleh, nggak jadi, boleh. Kata Tuhan gua, gini kata. Tuhan. Gua gua kalau kalau kalau kalau boleh teman-teman gua ngomong please jangan jadi jemat kayak begitu. Jangan jadi jemaat yang gua uh, dengerin wah saya dengar suara Tuhan, Tuhan mau ngomong. Iya. Yeah. Udahlah. Kalau kita sih enggak, kita kan gak pernah dengerin kontri kan. Nggak. So far sih <laughs> ya. Gak, tapi tapi kadang hmm. itu menjadi sesuatu yang penting dan mesti didengerin kalau mungkin, jarang ya tapi kalau setiap kali ngomong <tuk> sama iya, orang itu kata Tuhan-kata Tuhan, kata kata kata itu sejadi jadi Norah iya, berarti iya. balik lagi ke jemaatnya ya, jemaat iya. yang lebih penting karena kan jemaat iya. itu yang menciptakan si uh, orang ini, ini. powerful iya. gila iya. kan, iya. kalau misalkan jemaat udah pintar untuk memilih siapa yang harus diikutin dan siapa yang harus dipelajarin, harusnya nggak akan terjadi seperti itu dong ya yoi hmm. nah jemaatnya itu juga sebenarnya gini uh, tadi kan gue bilang soal masalah jemaat, ada something problem dengan hubungan lu sama Tuhan ketika hmm. apa? ketika lu tuh berani percaya naif dengan senaif-naifnya dengan dengan dengan semua yang pemimpin agama lu ngomong lu ikutin aja semuanya something Masih wrong zaman dulu ya itu. something wrong hmm. dengan dengan hubungan lu sama Tuhan dalam firmannya, hmm. something wrong dan menurut gua juga ya itu dia ini ini problem sih cara lu membaca Alkitab okay. itu juga penting cara lu baca Alkitab baca Firman itu Maksudnya penting penting dari kiri ke kanan kanan ke kiri apa gitu <laughs> Cara lu baca itu maksudnya adalah cara lu memahami Alkitab hmm. itu kayak bagaimana Karena misalnya lu baca Alkitab Lu bisa ambil Alkitab, lu ambil ayat nih Ayat Komot. itu misalnya uh. Mintalah apa saja maka akan diberikan kepadamu uh. Oh gua klaim dalam nama Yesus bener, bener. Hmm. Ya, Padahal bener -bener lu sih. ngerti konteks nih itu penting Cara, ya, cara ya. lu baca Alkitab Gue denger dari, gue denger sih Kok anda pernah bilang tuh Baca Alkitab tuh kasarnya ya ini bisa jadi ini enggak ya penista enggak ya Pasti Kalau uh, keluar dari Nah, nah, gitu itu dong. dia pasti. Karena ah, kataku Andre, aku cuma ngekos doang ya. Bacaal kita seperti baca buku seni. Hmm. Lu nggak bisa baca setiap chapternya dengan gaya yang sama. Hmm. Ada yang itu sebetulnya nyanyi pujian. Ada sebetulnya ada sebetulnya itu adalah storytelling. Ada sebetulnya hmm. itu seperti filsafat. Dan lu nggak bisa sama ratain itu semua. Ada hmm. yang sarkas, ada yang enggak. Dan lu kalau misalkan baca itu dengan uh, intensi yang sama salah katanya. Otak mentai. Hmm. Iya, di lu harus kunyah dulu. Lu harus tahu konteksnya apa sehingga outputnya juga bagus. Kalau hmm. ya lu bisa ambil aja nih eh uh, kalau digambar pipi kiri kasih pipi kanan ya kan sebetulnya kalau misalkan secara nggak mungkin ya you nomor know, nggak mungkin ya yeah. kan? yeah, yeah, yeah, betulnya kan nggak yeah, yeah. bisa lu terima gitu. mentah mentah Ya, elah. Gini, ya, ya. Nah, mungkin dong ya, ya, Ada ya, untuk sendiri. Betul -betul. Itu nah, iya. ya, ya, dong, ya, ya, jangan dong. ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, betul ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, pembedahan ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Sudah itu. ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, itu. ya, ya, ya, ya, ya, ya, jadi isu penutup ya dari episode yeah. yang kita kali ini ya. nah hmm. yang belum mau penutupnya emang kayak, hmm. kayak gimana emang seperti gospel wow yeah, wow yeah. oke okay. ya untuk penutupan ya kan yeah. kita udah tiga puluh menit yeah. Yeah. something yeah. ya yeah, yeah. untuk penutupan jadi ceritanya uh, kemarin sempat viral salah satu uh, tiktokers ngomongnya lah ya Namanya kita apa dong kalau sebut nama ini Gak kan ini kalau nama tiktokers ya ini kan Iya <tik> <tik> <tik> <tik> kan Tiktokersnya Stanley How namanya oh, uh, Cuman mukanya tuh lu tau lah pasti mereka Mirip lu lah mirip iya, lu mukanya Dia jumaat mana tuh lu tau lah <tik> tinggal cari teritori Gak ya gua gak bilang jumaat mana yeah, yeah. Intinya adalah dia mengatakan waktu di SMA Rame Stanley kan. How ini di gereja punya temen katanya Temennya ini satu sekolah dengan dia dan temannya ini Ditugaskan untuk menginjil dan membawa jiwa-jiwa baru ke gereja dia tapi mm -hmm. salahnya adalah nggak spesifik tuh, lo harus membawa jiwa yang seperti apa sehingga orang-orang di luar sana mengatakan bahwa gua harus bawa semua orang yang bisa gua bawa ke sini, termasuk orang yang agama seberang, termasuk orang-orang yang sudah taat di agama lain, mm -hmm. termasuk orang-orang yang uh, sedang rapuh, iya kan? dan dia bawa itu ke dalam uh, gereja dia, nah itu gimana pendapat Andre sebetulnya? ini youtuber lagi nyari subscribers kok ceritanya. <laughs> <laughs> Semakin banyak yang nonton iklan kan income makin banyak. Iya iya iya iya iya Boleh juga boleh juga boleh juga. Boleh boleh juga. boleh. <tuh> boleh, <tuh> boleh. <tuh> Gue khawatir asumsi yang ada di balik itu adalah begini. Gue gua memahami perasaan orang yang berasa gini. Ih eh, lu udah punya agama tapi lu diajak-ajak ya. Uh, si A dia punya agama. Agamanya B hmm. dia diajak-ajak untuk masuk jadi masuk ke Kristen. Lu jangan gitu dong. Ya udah punya agama udah punya agama aja biarin aja. Gue paham. Hmm. Paham maksudnya apa lu maksa amat fanatik amat gitu loh ibaratnya ya, lu maksa amat untuk orang jadi satu agama sama lu for sure pemaksaan gak boleh satu gereja kok pemaksaan gak boleh tapi oh satu gereja tapi gini, gua khawatir bahwa kita berpikir gini, oh kalau dia udah punya agama ya udah agama dia sendiri hmm. lu bentar loh, apa arti penginjilan? waduh kalau ya. begitu lu cuman di dalam lokal, hanya di dalam inklusif kristen berarti apa ketika Yesus mengatakan pergilah jadi semua bangsa muridku dan Baptislah mereka dalam nama Bapa putra dan Roh Kudus apa artinya itu hmm. kalau gitu lu cuman Baptis anak lu aja dong hmm. ngerti hmm. ya tapi kalau menurut so, konteksnya Penginjilan zaman dulu kan karena orang banyak yang belum beragama kok dan masih era perang gitu I don't think so beragama beragama itu hmm. mereka punya agama pagan loh jangan lupa loh iya kan okay. mereka punya agama pagan apapun itu jadi gini gua juga nggak setuju bahwa oh berarti lu cuman boleh menginjili orang Kristen Okay. Lo nanti lo mau menginjili orang Kristen, entar gerejalan juga marah. Lo curi dong ama lo, berarti lo menginjili siapa? Ateis, jangan juga lo. Kalau Ateis, ber Ateis menurut gua tuh agama. Hmm, okay. Ateis itu agama, gua kalau misalnya jadi pemimpin Ateis dan gue diakui misalnya di Indonesia, gue juga marah. Lo jangan tarik umat gua dong Ateis, okay. berarti lo mau menginjili siapa? Hmm. The point is, sebenarnya kita mesti breakdown isunya ini sebenarnya adalah apa itu penginjilan apakah penginjilan itu berarti tarik orang masuk gereja gua Enggak salahnya di situ hmm. kesalahannya adalah salahnya di situ uh, salahnya nyari subscriber aduh <laughs> salahnya di situ yeah. penginjilan itu artinya tarik orang masuk ke gereja gua hmm. mau dia agama apa lu tarik masuk ke gereja tarik gua aja. itu salah tapi fungsinya apa dia tarik orang ke <coughs> gereja dia Iya, lah, itu. Manual, karena bangun iya. company-nya, eh, iya, bangun gereja, iya. bangun iya. gerejanya biar iya. jadi mega sosok sosok di nggak ini ya, nggak natural ya, <laughs> eh. iya. kan mega corporate. <laughs> nah. <dan> jangan berharap <laughs> iya. di sensor, berarti ah. kalau kayak gitu, itu berarti pengajarannya apa ya? Pengajaran sesat nih. <laughs> <laughs> jadi, oh, maksud gua gini, penginjilan itu apa sih? Hal yang keliru dari kita adalah penginjilan itu adalah lu jadiin orang Kristen, salah. Oke. Okay. Penginjilan gak boleh lu jadiin orang Kristen. Tapi... Lu ber iya. Karena gini ada, lu lu bayangin ya, gue perhatikan ya, kultur-kultur gereja nih belakangnya adalah mereka tuh gimana caranya lu bawa jiwa bersama Tuhan, bawa iya. ke gereja. Fokusnya ke gereja. Gerejanya. Salah! Hmm. Gereja itu jadi tempat orang bertumbuh kalau dia nyaman, kalau dia merasa nyaman, dia merasa komunitasnya dia bisa menolong dia, ya, puji di Tuhan. Di puji ya. Tuhan. Tuh. Iya kan? Hmm. Tapi bukan berarti lu bawa orang tarik masuk ke gereja, tarik itu bukan penginjilan men. Hmm. Penginjilan itu apa sih? Penginjilan itu kan adalah memberitakan kabar, kabar baik. baik. Apa itu kabar baik? Yesus yang datang bawa masuk lu ke surga salah. Itu bukan penginjilan. Buat gue itu Injil murahan. Hmm. Kenapa gue bilang itu Injil murahan? Bahaya banget. Eh. Kalau orang, eh gue berani. <laughs> Jelas. Gue berani bilang. Jelas kawan terberani gue berani, gua berani kan. bilang. <laughs> <laughs> gua, <laughs> <laughs> Aldo <tuh> <laughs> ya. Eh. Gue berani bilang. Siapapun anda, kalau anda mengkhotbahkan Injil yang Yesus mati supaya lu masuk sorga, sorry tuh saya. Lu lagi ngajakin orang untuk menjadikan Yesus alat masuk surga Yes Dan Yesus bukan alat untuk masuk surga sorry itu sih Yesus itu adalah Tuhan dan teladan hidup kita Buat gua penginjilan itu adalah ketika lu memberitakan kabar baik Apa sih kabar baik? Kabar baik dari sebuah realita dunia yang jatuh dalam dosa Dunia kita tuh jatuh dalam dosa Hidup lu ancur, hidup lu gak ada gak ada tujuan, meaningless Lu gak ngerti apa itu kebenaran Allah itu menyatakan dirinya melalui Kristus melalui Yesus datang kepada lu untuk kasih tahu what is life apa itu hidup apa itu tujuan hidup bagaimana hidup yang sesungguhnya hidupnya meaningful itu apa lu mengenal kebenaran hidup lu diubahkan itu baru namanya Injil begitu Injil itu membuat lu membuat lu paham apa itu hidup membuat lu ngerti siapa itu Tuhan nah itu penginjilan bukan tarik orang masuk ke gereja tarik lu masuk gereja gua aja gereja lu jelek gereja lu nggak asik pemimpin apa pengkorban gua yang paling bagus jasa ganteng lu ganteng jasa, iya jasa kurang mahal amir rambutnya kurang klinis <coughs> waxnya murah kali itu beli di Alfamaret. <laughs> yang Gatsby sepuluh ribu <laughs> Tapi secara etika juga sebenarnya mungkin gak dibenarkan betul. Ya? betul Yang kedua masalah etikanya iya, Masalah iya. caranya itu loh Caranya hmm. membabi buta Dan buat gue itu itu apa bedanya dengan cara dunia Lu menghalalkan segala cara demi menarik orang masuk ke gereja lu betul, Buat gue itu betul, sangat betul. tidak etis hmm. Itu bukan membabi buta Kalau memang lagi. orang udah bisa bertumbuh di gereja yang Mohon maaf mungkin kayak kecil gereja daerah Mata. kenapa musti <laughs> Go ahead <laughs> Karena kan gini lu lagi bangun gereja lu atau lu lagi bangun Kerajaan Tuhan gitu loh. Hmm. Kerajaan Tuhan tuh kan seluruh gereja harusnya. Iya, iya kan? Iya. Kadang juga bingung juga sih kalau ada gembala-gembala yang suka doa, datangkanlah jemaat ke gereja ini gitu ya. Ada emang edo. Ada ada, gue oh, sengin dulu. dulu. Ada dulu. dok. Ada ada ada. Dulu. Lu ya. juga mulai Lu juga mulai, lu. Jadi suka bingung kok, kenapa di harus Indonesia bukan? Doang. Hah? Di Indonesia bukan? Di Indo Cina. <laughs> <laughs> Indo <Indonesia> berarti Vietnam. <laughs> oh, <laughs> <-M. laughs> Ngomong-ngomong, yeah, kan? teman-teman ngerti nggak? Waktu gue hmm. tadi bilang bahwa ketika lu cuman memberitakan Yesus yang membawa lu masuk surga itu salah. Hmm. Ngerti nggak maksudnya salahnya? Ngerti ngerti kok. Karena kan kesannya jadi gue pengen masuk surga ya cuma bisa lewat dia doang nih caranya iya. gitu kan. Sekarang lu perhatikan gini, lu di surga. Menurut lu di sorga orang selfish enggak? Enggak harusnya. Menurut lu di sorga orang hedonis enggak? Enggak pernah ke surga enggak. sih. Enggak. sih. Kebetulan. Kecuali Seharusnya kita mau ikut okay. trip. Ya. Kita, kita, samain, enggak, kita samain enggak. dulu persepsi hmm. tentang konsep sorga Oke, okay, let's go. Yeah. Katakanlah kalau memang sorga itu, Sorga itu adalah satu kalian percaya enggak bahwa sorga itu adalah satu satu keadaan, satu dunia atau satu tempat let's say begitulah. Mm. Debatable sih, tapi oke okay, katakanlah begitu. Adalah satu tempat di mana itu kudus. Iya. Yeah. Tidak ada selfish di sana. Iya. Yeah. Tidak ada hedonis di sana. Setuju, gak? Hmm, hmm. bagaimana mungkin ada orang-orang yang cuma mau masuk surga hanya untuk happy, happy, dan enak-enak, terhindar dari api neraka masuk ke surga dan hidup di tempat yang begitu? Bagaimana mungkin ngerti nggak? Tempat yang terlalu hipis <tuh> ya, terlalu chill gitu, ya? Iya, sekarang gini: kalau lu hidup di dunia, lu masih egois, lu masih selfish, lu masih pentingin diri lu sendiri, lu sampai di surga, surga dimana orang saling berbagi, surga tempat dimana orang paling saling menyatakan kasih, dan lu gak fit in, lu jadi di surga atau dulu lagi lagi di neraka. Mau ngapain juga di sana ya kalau orang gitu. Ih. Katanya mau di neraka ya bareng rockstar. Eh. Waduh, bisa ngeband. Lagi <laughs> masuk neraka di muncul ada eh oh. Eh tapi kalau <laughs> <"Eyo."> ya lu lurus <laughs> sana <rusak, laughs> hari Minggu. <laughs> pada kotak, Imagine <laughs> all the people. <laughs> hari Minggunya ada kota juga. Gua sering analogikannya begini. Lu nikah, lu nikah dengan seseorang. Lu ada seorang yang mau nikah, ih lu kenapa mau nikah dengan dia? Ih gua, gua mau nikah supaya hidup gua enggak susah. Hmm. hmm. Ya, gue ya, mau nikah sama ya. dia karena supaya gue gak susah. Gue mau nikah sama dia karena gue bosan tinggal di kontrakan, dia rumahnya gede enak. kalau gue gak nikah sama dia, gue menderita. kalau gue gak nikah sama dia, gue gak bisa nikmati banyak hal yang indah. Karena gue menderita hidup gue. Sekarang gue tanya, orang yang mau menikah dengan motivasi seperti itu, apakah kalau orang yang dinikahinnya nih ngerti motivasinya kayak gitu, kira-kira dia mau gak nikah sama orang yang motivasinya kayak gini? Hmm. Berapa banyak orang Kristen yang punya motivasi kayak gitu sama Tuhan ah. yeah. gua mau terima Yesus supaya gua nggak menderita di neraka gua mau terima Yesus atau gua mau ikut Yesus menjadi Kristen supaya gua ini nggak menderita Gue mau masuk surga, mau bahagia di surga, malah di surga dijanjiin lagi. Ntar lu dapat mahkota, wow. lu kalau bawa jiwa lu gila, oh iya hedonis masalah. banget. Tuh, ke surga, gue gak akan pernah mau masuk surga. Jadi itu. kayak jual racun, jual penangkal. Ini <laughs> ya, ini ada racun. Dan gue gak akan pernah gitu. mau masuk surga kayak begitu. Hmm. Kenapa? Karena buat gue itu surga joke, yeah. itu yang diciptakan itu. oleh itu itu neraka buat iya, gua sebenarnya empuk berarti ya iya gak sih sorga jok <laughs> jok, jok, jok, jok. Okay. <laughs> kalau uh, motor yang murah juga keras oh iya oh, ya, eh. benar juga ya mio dua ribu dua sering analogi kan gue sering analogikan begini kalau misalnya nih mertua yang tahu calon mantunya kayak begitu Itu mertua bego kalau misalnya mau terima mantu kayak begitu hmm. Kita katakan orang mau menikah karena tujuannya karena ya karena mengasihi kan. Yeah. Hmm. Ya lu ntar gua hidup susah atau apa gimana? Pokoknya kita bareng bareng. Itu itu itu sejati alasan yang harusnya tuh ya. lu lu lu rendahin Tuhan serendah dan sebego itu. Cuma jadi tiket masuk surga. Ya? Iya gitu. Lu pikir Hanya Tuhan untuk... bodoh apa dengan orang-orang Kristen yang cuman mau masuk surga pakai Yesus? Nah yeah, yeah, yeah. celakanya selama di dunia di, di gereja di gereja dibodoh-bodohin sama teologi yang tujuannya selfish. Hmm. tujuannya supaya gue dapat berkat tujuannya supaya gue begini Gila. supaya gue begini seberapa banyak saudara saudara yang tercerahkan di hari ini banyak sih itu sama yeah. kayak menurut gue saya kayak nakut nakutin orang dengan neraka bener ya enggak, dia ngetrip ke neraka misalnya misalnya siapa misalnya? yang ngetrip misal oke okay, oh, lanjut lanjut lanjut, lanjut. misal dia ngetrip ke neraka lanjut. gitu terus dia pulang pulang ke dunia dia kasih tahu turah cuma turah cuma dua, tura -tura. dua hari well. yeah. <laughs> kita mau ngomongin neraka atau di section dua nih section dua kok section dua, dua. Ah, oke okay. ini seksion ada dua dua lagi ya. nih ini ada lagi nih itu asik tuh yeah. Maksud, itu enak tuh maksudku tapi sama analogi gitu jadi menjual ketakutan nih lu takut kan makanya nih takut kan? ini gitu ini ya. nih ada nih ada jurus selamat mas siapa eh, cus namanya misalnya kayak gitu ejus eh, pakai ini oke jadi kita belum selesai di belum di selesai topik pembahasan yang kali ini gitu ya di di segmen ini udah selesai cuma kita masih kayaknya kayaknya kalau ada kok Andre ini kayak kurang ya? Kurang. Kau Andre mana? Kau Andre yang... Kan ada Bapak Antung disini. Oh, Antung. Waduh. Boleh, boleh, boleh. Kita bakal bahas kesesatan-kesesatan lagi ya. Ah. <laughs> Karena ini kalo rame kita part 2. Part 2. Ini udah rame ini yeah, harusnya. Masih udah rame. Harusnya yeah. udah rame. Karena gitu. kita di sini mau bahas KKR guys. Hah? Uh. Dan trip ke neraka guys. Siapa coba kalau yang lagi ada pendeta, manggil-manggil lari-lari. Ya nah, itu menurut gua oh, agak kurang. Harusnya Ketik di kolom lari. komen enggak? Hah? Ketik di kolom komen. Ya aku lari bang Iya, gitu. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Ya aku lari bang. Loh. <laughs> Betul. Oke okay lah kita akan berjumpa ya yes. di episode selanjutnya. Masih bareng nanti sama ku Tunggal akan ngebahas soal KKR. Yes. yes. Keselamatan, festival, panggung, band, Aduh, konser, terserah lu lah ya. Festival <tuk> ya. <tuk> lagi. bukan yang paling depan itu. Oh <tuk> Gue biasa di tribun soalnya. <tuk> <tuk> <tuk> ya sampai jumpa di episode selanjutnya. <tuk> ya, yeah. God bless guys. <tuk> <tuk>